Kebahagiaan Ustadz Abdul Somad dan sang istri tercinta. Aku tak perlu menjelaskan diriku kepada sahabatku karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku kepada musuhku karena tak akan berpengaruh pada cara pandang mereka kepadaku. Tapi aku perlu bercerita supaya anak cucu tahu Ustadz Abdus Somad Barakallah, pengantin baru. Bahagiaan Ustadz Abdul Somad saat menggandeng sang istri, Fatimah Az-Zahra Salim Barabud, dibanjiri dengan doa para murid, para fans, para sahabat. Semua mendoakan Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Az-Zahra. Bahagia selalu, Pak Ustadz dan istri tercinta. Masya Allah, Ustadz bahagia sekali, nampaknya. Semoga bahagia, Ustadz dan istri. Assalamualaikum Pak Ustaz Semoga Allah berikan yang terbaik Dan tetap dalam lindungannya Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah dengan istri tersayang Sejuk melihatnya Semoga Sakinah mawadah warahmah Tuan Guru Ustaz Abdul Somad dan istri Amin Masya Allah Tabarakallah sama wa Ustaz Semoga bahagia selalu Masya Allah Tabarakallah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Masya Allah Tabarakallah Masya Allah La quwata illa billah Barakallahu laka wa baraka alaika Wa jama'a bainakuma fi khair Tuhan memberkati Nabi Muhammad Dan keluarga Nabi Muhammad Insya Allah Diberkati Tuhan Masya Allah Tidak ada kekuatan selain Allah Semoga Allah memberkatimu, memberkatimu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Barakallah pengantin baru.